Halo kawan, kembali lagi dengan saya Joko di channel Anak Kegisian. Kalian bisa ke poin profil saya di Facebook atau Instagram. Kali ini saya mau sharing tentang 10 kebiasaan buruk penyebab stunting selamanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel anak kegisian ini biar saya lebih semangat buat konten seperti ini. Silahkan komentar yang positif untuk kritikan dan sarannya kalau sudah, mari kita let's go. Stunting. Stunting yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas. Atau sejak mengandung hingga bayi umur 2 tahun. Minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dia dewasa dan menjadi mengancam malnutrisi dan atau kaitan dengan penyakit kronis seperti stunting obesitas diabetes dan penyakit yang tidak menular lainnya stunting ini sulit dideteksi jadi jangan diremehkan periode emas terjadi sejak mengandung hingga bayi umur 2 tahun tapi dalam video ini saya hanya membahas tentang seputar kehamilan saja yang pertama ibu diet berat badan saat hamil. Ini kelakuan yang salah ibu pada masa kehamilannya, seiring, seiring bertambah usia kehamilan, maka semakin meningkatkan kebutuhan gizinya. Setiap penambahan satu bulan kehamilan, ibu harus menaikkan berat badan sebanyak 1 hingga 2 kg. Lebih rincinya lagi, ibu harus menaikkan berat badan pada trimester semester 1 sebanyak 1 sampai 2 kg, Kemudian, trim semester 2 dan ketiga, sekitar 0,34 sampai dengan 0,50 kg tiap minggunya. Yang kedua, makan berat sebelum tidur. Di, uh, mungkin di pagi hari atau siang hari, ibu mengalami mual muntah, tapi itu harus ibu juga harus menaikkan berat Maka dari itu, ibu sebisanya makan banyak di malam hari sebelum tidur, begitu ya kejadiannya. Jadi, Jangan lakuin seperti ini. Makan di malam hari dengan porsi-porsi yang banyak saat hamil akan meningkatkan insomnia atau gangguan tidur. Ibu akan merasakan emosi yang berubah rubah selama malam itu, sehingga semua akan mengakibatkan gangguan pembentukan pada janin. Yang ketiga adalah mengkonsumsi obat uh, penenang atau obatan lainnya tanpa anjuran dokter. Ini sangat keliru. Obat yang dimakan mungkin saja memiliki reaksi yang uh, dalam penghambatan serapan kalsium pada darah atau penghambatan kerja zat kisi lainnya yang menjadi bahan penutukan janin apalagi konsumsi obatan dalam waktu lama atau selama kehamilan dan akan menentinya akan menghambat pertumbuhan janin yang keempat yaitu merokok atau alkohol ini sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil dampak sangat besar pada ibu rokok dapat menyebabkan banyak resiko penyakit yang muncul uh, memunculkan kronis pada janin bahkan pada ibu minuman beralkohol adalah racun tubuh alkohol termasuk jenis glukosa yang memiliki energi sebanyak 7 kilokalori per gram dan memiliki reaksi menghancurkan protein janin sangat membutuhkan protein jadi jangan dihancurkan dengan alkohol sedikit pun yang kelima yaitu ibu kurang gizi ibu hamil dalam keadaan kurang gizi memiliki risiko besar untuk janin menjadi stunting Selanjutnya yaitu ibu tidak memperoleh cukup zat gizi ini selama hamil. Zat gizi yang dimaksud seperti protein, karbohidrat, asam folat, zat gizi besi, yodium, kalsium, seng, fosfor, zat besi magnesium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Semua zat gizi ini berperan utama dalam pembentukan janin, dimulai dari pembentukan fisik hingga pikiran atau saraf otak. Kekurangan salah satu dari beberapa zat gizi ini dapat memunculkan masalah besar, terutama stunting bagi janin. Yang ketujuh yaitu tidak suka makan sayuran berdaun hijau dan kacang-kacangan. Makan sayuran hijau dan kacang-kacangan dapat memenuhi kebutuhan gizi, vitamin, dan mineral pada janin. Selanjutnya yaitu kafein, kopi atau obat-obatan mengandung kafein seperti beberapa jenis obat sakit kepala dan sejenisnya. Alvein itu menghambat pertumbuhan dan menyebabkan insomnia, mudah gugup, sakit kepala, merasa tegang, dan lekas marah. Yang sembilan, yang kesembilan yaitu ibu tidak minum suplemen tambah darah dalam keadaan anemia, risiko besar bahkan pada ibu atau pendarahan saat melahirkan. Selain itu, zat kisi dari ibu tidak akan dikirim sempurna pada janin jika ibu mengalami anemia. Anemia. Pada ibu dapat menyebutkan berat badan bayi lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg Yang terakhir yaitu tidak mengetahui kapan ibu mulai hamil Kejadian ini sering terjadi sehingga kita tidak mengetahui berapa umur janin sejak dalam kandungan Mengetahui umur janin dapat menentukan 1000 hari pertama kehidupan Sehingga nantinya dapat menentukan kebutuhan gizi yang tepat setiap fase -nya atau tri semesternya Ayo cegah stunting sejak dini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa tonton terus video saya, salam dari anak kegisian, terima kasih.